Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel kesayangan kita Mr and Mrs News. China berhasil meluncurkan satelit kembar Tianhui 6. Roket Long March 4C membawa satelit Tianhui 6A dan B meluncur dari peluncuran satelit Taiyuan di provinsi Sanxi Cina Utara, 10 Maret 2023. Satelit akan digunakan untuk pemetaan geografis, survei sumber daya lahan, eksperimen ilmiah, dan misi lainnya. Ini adalah misi ke-465 untuk rangkaian roket pembawa long march. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk masuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.